sesuai konten kemarin ya konten hari ini adalah konten terakhir di minggu ini untuk konten bus simulator Indonesia ya oke okay, kita langsung aja game nya sini udah ada the sim <laughs> oke okay, di sini kita balik lagi ke awal ya nah Tur mode. Trip to Malioboro kan Solo. Oke. Okay. Berangkat dari Malang ya. Agak jauh juga nih. nggak apa-apa. Ini agak panjang mungkin ya. Persiapkan diri kalian. <laughs> Go. <tuh> <tuh> Apakah ada dari antara kalian yang menderita mencret? Jangan risau kawan ya Karena kita sama ya Di musim kayak gini nih Aduh pacar ubah kayak gini nih Peralihan musim ini banyak Penyakit beratangan ya Masuk saya mencret Cuma di sini, cuman di community ya <laughs> oke okay, saya sudah membuka fitur community di tab ya Nah tahu kenapa itu terbuka sendiri ya community uh, jadi saya bisa bikin status di youtube <laughs> oke okay, berangkat kita menyebut penumpang ya bismillahirrahmanirrahim sekarang lagi guys lagi-lagi kita lagi-lagi kita mulainya di malang ya. tuk <coughs> lagi ya Habis di fogging juga, nyamuk itu. Penyetelnya suara ini, suara gitu ya. enggak pergi gitu ah dihirup. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Untuk pasukan yang berkomunitas, tidak ada di rumahnya. ada ini. Kayak mirip juga, lah dan juga, acau. kacau. Oh, katanya dipegang, oke. Sampai Apa tuh? tuh nanti, sekarang udah lagi. Polisi Untung polisinya kayak GTA, tuh jadi ajar kalau kayak gitu tuh bintang satu, ya? bintang dua mungkin. Ajar <laughs> kitanya tuh. Nah, ini aja lah nih, siapa misalnya tadi ngumpul isi. Ngumpul masih di kota ya, jalannya lembek. Gitu. Seorang noob seperti saya bisa mungkin kalau jalan seperti gitu. itu. Oke, terus jalan sepeda ya. Ada sepeda. Itu ke kiri, ke itu ya, desa sebelah kanan. Gitu. Di Malang ternyata ya desa pelangi ya. Oke di sini ya mungkin suara betuk betuk itu saya terdengar nih. Ya. Terdengar nggak? Kukunya aduh, padahal ada kukunya nih. Tapi suaranya betuk betuk. Kadang. Ya. Ternyata di Malang desa pelangi itu ya. Oke. Okay. terserah ngomong apa ya lupa aduh. aduh, masuk ke apa lagi? Trip judulnya ya, apa nih penumpangnya siapa jadi abrak abis tabrak. Aduh, ampun. Para backpacker guys ya, para ini traveler. Aduh, skip apa Kok misal selalu kok di. Mantai 2, ada siapa penumpang ini? Waduh, ada vlogger dan backpacker. Mas, itu kantongnya taruh di bagasi, Mas. Aduh, ini eh, bule ini ya, jangan, Mas. Mister, itu filter bagasi, bagasi bisa diisi bag. apa, apa, guys? Bagasi, kabin, kabin, kabin, bagasi apa sih? Bagasi apa, guys? Terus kalau mau komentar ya Aduh, biasanya jilisnya oh, maksudnya Oke, keluarnya. Oh ini nah. Entah kenapa ya kalau live streaming itu mentok di 760px Gitu Mungkin karena settingan hp saya ini mampu cuma sampai segitu ya dan pengaruh dari sinyal juga, mungkin. Nah, di home ini kadang stabil, kadang kacau, kan gangguan. Kita atau kami yang membayar, masagi, gitu. Caruhan beli kuota, ya. Contoh telekomsel, ini gitu. Agak lancar, tuh. Malah promosi... Aduh, udah jangka-jangka. Oke, kita latihnya. Oh iya lupa, suara saya di koneksi sebelumnya itu kayak suara orang kumur-kumur ya. Mungkin saya ngomongnya harus pelan-pelan ya dan jelas agar subtitle nanti otomatis mendeteksi suara saya ya. Suara saya kayak suara kumur-kumur sih. Jadi kader itu otomatis cek-ceknya ya. Cici apa sih? Bukan kopiran ya. Cici tuh, iya, satu satu iya. Mungkin terus pelan-pelan ngomongnya ya. Yang jelas intonasinya itu, bapak ya agak-agak nyentak ya biar jelas, ya. biar terbaca sama YouTube-nya. Suara saya itu ngomong apa ya? Oke, ha. <tuh> <tuh> di depan kita belok di awas mas anak anda om telat om agak nah, jauh guys beli ini ya kita beli bensin dulu ya. beli solar dulu kayaknya nah ini benar masuk ke dari sini jangan kebiasaan di sana harus solar itu mana belakang Oh, oh, ini sebenarnya konten gaming bukan konten gaming guys konten buat <gay> oke sini berapa liter kita beli ya 30 liter mungkin cukup ya nah sini oke 400 perak guys solang 400 perak 30 liter guys di dunia nyata ya gitu. oke dimulai dari angka 0 ya pas 29 liter. Eh persennya 30 liter. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Semoga selamat ke tujuan. Oke. Hmm. Ini banget Sampai memfollow sampai seri ketujuhnya yang baru Lihat mana nih kok muter-muter ini? Aduh, ya, ini gak kanan nih. Oleh oh, like. <SILENCIO> Itu ya Di serial Prepar Pension baru tuh Si Saibnya merekrut lagi guys Mari kita ramaikan Hasanah percopetan di kota ini ya. Banyak sekali Bermain-bermain sama kembali lah ya Obek Aduh Hebat ya bisa mengumpulkan semua pemain ya termasuk kang gobang, tukumbek ya wah ngantak ah nggak hmm, malah bos kapan pensiun nggak kacau kacau sih saya kacau itu susahnya ditolong agung oke okay. nyalakan saja lampu walaupun kita hujan wiper, nyalakan saja jangan nggak usah nyalain ini pelaku libur tidak sedang kompol. Oke. Okay. Oh iya, yeah, bikin ini multiplier si player-nya pernah per player dulu 10.000 gitu. Cuma lagi mainnya 10.000. Cuma peraturin kali ya, Pak. Dan begini, memang gamenya kayak begini. Saya pengaruhin aku, kayak gini nih. Oke, Aduh, ini nanti Ji yang pernah main dulu obrolanasinya biar otomatis subtitlenya mendeteksi suara saya, ya mama. nada saya seperti ini jadinya, ya biar terdeteksi oleh otomatis subtitle oleh YouTube. Nah, saya di sini mode kreatif attribution. Otomatis kan itu lebih mudah. Yang itu ini kenapa nih? kemarin bagus sekali nih asyik, apa? aduh penupangnya ini enggak nanti gimana? enggak waktunya aduh aduh oke oke ini panjang guys ya apalah kenapa? ini semakin panjang lurutnya ya learning fitur Kamu jangan terlalu cepat-cepat dan jangan seperti ngur kumur di. Pastinya enggak terdeteksi satelnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Dan jangan bindung, maaf nih guys ya. Bindung di bawah enggak itu guys. Saya pilak menanggung itu lagi nih Oke. Ups. Oke di sini. Kalian look guys ya, nggak mode person. Lihat di part 1 sampai 45 lima. Banyak kena brak, guys. Ya. Nah gini aja. Ini mengganggu pemandangan, masalahnya si mas isi eh, pistonnya nih. Begini aja. Kan. sorry, sorry bos Oke. Okay. enak sebenernya kayak kayak gini ya kalau pro nyupirnya enak kayak gini nih kalau pro kalau saya enggak pro di, menjurus ke mau di game ini mau di mobile legend atau apa itu noob aja <laughs> untuk ketika ketika game ini jangan game-game lain ya. Kadang-kadang saya ini aduh. Oke. Okay. Hmm. Aku mau bahas game lain pas main game itu, ya. Ini ini bayangan apa sih? Oh, itu kaki saya, Kaki saya. Oke, okay. iklannya ya. Memang kalau mode online ini kita diwajibkan menonton iklan. kayak gini banget duduk, santai santai duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, tuh ah. kayak gini guys, terus tuh ada ininya lagi. ini kayak gini, benar ini, tapi ya ini udah ada yang jurusan kalkal belum sih guys, ini baru satu tempat 16 ini, jadi kan baru baru 16 tempat wisata yang punjur, benar-benar kayaknya keteng Ya, good evening. Tama dengar di Rojo ini. Aduh yang gini sulit nih guys. Pak. Ayo-ayo. Oh, gambar, gambar, gambar, gambar, gambar. yo. Okay. Bisa, ternyata apa? sumber lumayan ini. Malam jalan ya, membuat macet. Anjang atau mungkin ya. Buat kemacetan tidak Nyangkut Harus ya Harus Kita bayar ya Nih, 20 ribu Oke Balik lagi ke sini Aduh Biasanya masih ada Gatuh yang tadi oh, masih ada ini, ini, ini, ini. Oke, Oke apa -apa. Masih ada guys ya, mungkin macet jalan ada dua bus di sini. Sorry boy, sorry boss. Ini sih oh. jangan sampai, gue oh, belum, belum, belum, belum. Saya tidak guys, saya mau ini, ingin refreshing. Tapi karena saya senang mainin game ini karena Indonesia banget tuh, saya kenapa sih tempat wisata di Indonesia dari dalam yang gitu karena mendukati nyata ya tepatnya tuh bentukannya tuh real karena yang saya lihat pertama itu uh, itu gua lagi di serbon tuh saya dari situ asalnya ya kalau bukan, bukan serbonnya sih agak nanjak sedikit nih. oh oke yeah sini eh, ikuti jalur ini sempat kalau kayak gini kayak mau ke ini apa namanya eh terus pangeran tuh ya ini ini kayak apa tuh cacing kayak ya Dor.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 Ya, saya lihat lagi oh saya oh, ada justru karena pikun jadi ikhlas ya ikhlas ada pikun nah, ada tuh memenya. mem oke okay. Aduh, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Oh, dibat, tadi bakal kali tiap. Oke, Di sini uang delapan ratus ribu ya. Karakter itu kan sejuta lima ratus sama Yang mahal karakter cewek tuh, sepanjang juta. Mana -mana. Saya paling nanti kalau mainin karakter perempuan tahu kenapa lucunya lebih senang karakter laki gitu maininnya gitu tapi kalau terpaksa emang gak ada pilihan karakternya emang perempuan ya, ya mainin gitu lagi kalau ada karakter creation tuh gitu. saya pasti bikin karakter laki terus dimiripin mukanya kayak saya gitu. paling seneng kalau ada gini, kayak gitu bikin karakter ya dimiripin namanya juga sama pakai nama saya, saya paling anti pakai nama palsu ya. nama pemberian orang tua itu harus dihargai, nggak harus sih ya, sebenarnya sih, nama gimana palsu nggak apa, apa. terus saya lebih senang pakai nama asli guys. di game ini aja nih, di game ini aja nih, adit ah, titik kak, titik pajarin. kalau di YouTube kan nama asli, asli nggak boleh ya, sama channel nama asli itu sebenarnya sih nggak boleh harusnya. Salah, Saya, Saya pernah punya HP gaming, tapi kenapa bisa jadi sih? Karena HP gamingnya nggak laku, guys. Sebabernya langka nih. Ya. ada. Oke. Ini sangat enggak ada gaming. Ini yang di atas. Oke, oke, oke, oke. Jadi gak Nah, mana nih ini dalam mana nih? sebentar dulu oh. pacitan oke kita kembali lagi kameranya ke sini pacitan ya, nah, saya udah bikin channel anak channel gak ada iya namanya juga baru kalau sedikit sedikit dua masih pertama kita ke Malioboro dulu guys ke okay. solar masih 72 liter tujuh liter kayaknya wipernya menyala, tempat kali ini serangga, busir serangga. ah jalan surut terus takjub ini lurus terus terus. terus. mantep Nah. Eh. nggak selesai guys padahal tidak digas. Oke eh. maaf nih. Opo, opo, Ya, Pak Cik Tam, jauh juga ini. Tapi nanti pas pulang, ya, masih cepat. Itu nggak di dunia nyata, nggak di dunia game jalan pulang itu lebih cepat daripada perjalanan berangkat panjang sekarang Eh, nah ini dia pindah lokasi fokus-fokus oke okay. oke <tuh> ini uh. nah ini Jogja tujuan pertama kita Jogja udah oh, sore nih jagat udah sore nih okay. pan belok kiri ke hmm. terminal Datang ke kota ku Disuruh jalan, banyak tukang pecel Dan ruko warna-warni Kan belah kanan Baru nyampe Jogja langsung hujan Dengan petir bulat buntur menggelegar di jalan kota ini wahai adit keharurin padrim bu banget banyak nah bro. eh, kok pira, jangan panjangan nanti jangan, jangan, jangan, jangan. Kompira, ini beda oke oke ada lampu merah guys. Kurasi ya. Depan kita belok kiri karena ini you noh. Know. Memang Malioboro itu deket terminal Yogyakarta. Ini berangkat guys. Tepat paling viral di Jawa Tengah ayo, belum pernah kesini malu-maluin tulisannya to my trip, my adventure Peribadian sang Winis. terus di samping ada Sagittarius tapi belum pernah kesini ke Jogja oh, kurang gak sih terus juga bekerja jadi kalau mau kemana-mana mengikuti juga dan menyampe nih eh nah. oke semua turun dulu kita di pemberhentian pertama awas hujan gunakan payung si driver nah ini mali obor kayak begini guys aduh, mana tubuh-tubuh kalau nggak sih ada tubuh si komik beneran tuh bukan bukan coy iya bisa oleh-oleh kalau saya sejam saya senang kalau lagi saya Tadi, kalau semua pasar, ya, teman-teman, hujan karena mencari suasana yang cerah, ya. menikmati kecerahan dunia ini. Oh, Oke, okay. jadi ini di begini. hujan, hujan, hujan, hujan saya okay, mohon maaf untuk kalian sudah cukup ya kita lanjut ke rute kedua kita yaitu Kota Solo Surakarta oke okay. teman-teman. kita berdekat lagi para penumpang saya pasang sama penaman anda karena um, ke, uh, supir kita agak sedikit gila mundur, mundur, opsi, okay. efek dan jangkut itu, gas smu buat manggut-manggut. sekarang kita belok kiri. Sekarang kau masih berbahagia Dengan dirinya Dengan cintanya Oke, kita mikir aja nih, dengan melawan arus Oke Kita pas solo gitu, ntar dulu ya Berapa ini lagi? Satu, dua, oh, gua lagi oh, Oke okay. Cuuut, lanjut, lanjut Oh iya, baru budur sih Oh, goro nih Di live streaming ini goro budur belum sama perambanan ya Di perambanan ini Muncul nih pas saya mulai live streaming itu belum muncul baru juga ujian baru butuh mengangkat belum muncul <klihat> di depan kita belok kanan oke ke arah Solo eh <klihat> sorry boy Anda tidak kelihatan boy kecil Anda boleh nyusup apa <klihat> muset so guys okay. solar masih aduh nih ngalangin aja di pembelian tokopedia nih aduh gunung merapi juga ada ya. belum saya lalui semua bromo udah kelewat tuh tuh oke malah disini? sini biasanya saya... ini di sini Sini. Perjalanan itu cukup panjang menutup konten bus simulator Indonesia di minggu ini. Ya. Saya ambil agak panjang. Kalau yang panjang banget, itu tidak mungkin saya ambil. Lihat di mata nih, ini, ini udah ngantuk nih. Lalu Lansi. Hmm. Abis dari Jogja kita kemana kah? habis dari Jogja kita ke kah? itu suara ikatan setan masuk ke apa banget ruangan ruangan suara teman sini ini di kamar saya ini, ini, ini. oke main klaten oke kalinya ya, ya. daspor kebut aja. Sistem kebut semalam. putih, garis biru guys ya. Kalau nggak mau putih nanti mentok kayak di kompet sebelumnya tuh. Suci mentok terus. Gitu. Aduh, kadang-kadang jangan keluar dari sistem berarti. Ayo kita lumayan Aku bisa, bisa. kita terekam, Masjid Al-Aqsa, Kabar Kedah, belakang ini. baso baso solo enaknya baso mercon kapan kapan mercon ayo terus pedas kita sama kan bilang itu nemu kan siapa eh, ya. siapa itu kampuran eh, banget, eh. banget ini ya channel campuran guys manis kenapa saya kampungan masih manis <laughs> Bang ini, <usuk> Pedas kakak nanya Saya jualannya enggak kemarin ada, enggak dibeli. Ada, guys nah, Gak dibeli, ada mau dibeli, enggak dibeli, enggak dibeli, enggak dibeli, enggak dibeli, enggak dibeli, enggak dibeli, dibeli, kadang dibeli, disitu di community ya tadi sore, tadi siang oh, mau monten ini sama kalau ada babycrabs sama monten ini bang. di community ya. belum juga seribu subscriber berarti kok udah kebuka community ya emang kebijakan baru dari itu begitu ya gitu ya <tuh -tuh> sembarang perbahan tak ablek lagi semua bok mantap mantap mantap oh, lagi motor club. Nah, itu mantap mantap sih jangan jangan jangan tapi jangan gitu. jangan jangan ada keselakan di jalan lah orang rumah. Oke. Kopi janji jiwa. Tanda silangnya tuh. Pas di kamera. Jadi ya kalangan. Sama jari saya nih. Aduh. Jari panjangnya segini gak? Segini panjang, panjangnya. <laughs> Oke. punya jari yang panjang, guys. dengan kelek yang tidak buluan. <SISahan> Aduh. Kaku klimis gara-gara jenggot. Kelek pun tak peduli. Ini kita sudah sampai Solo. Kalian di bagian bawah tempat ya itu sih bulu oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. oke oh, oke ya enggak ada peralangan jalan tapi sama kayak gini bisa kelahiran presiden ini <tinyat> ada saling <tinyat> Masuk-masuk kerel, gitu. Nah, ya, tapi bahaya juga ya. Kalau ada orang ngantuk, itu malah kerel. Masuk kerel. Nah, udah sih, dunia nyata nggak kayak di sini, ya. Sudah kenal, guys Bahaya juga. Itu. Kalau udah malam, banget, ya. Lampunya. Prioritas. Nah, malam, masuknya. Ini ke dalam sini. kamera nih. Lantai 2. Oh iya saya lupa. Ini eh, bisa ke pol lantai dua nih. Woi, uh, isinya mas-mas semua. Bukan backpacker yang tadi ya. Mister backpacker. Oke, okay. dah itu dia. Ini dia. Keraton Kasultanan Solo. Up. Kasunanan, bukan Kasultanan ya. Kasunanan ya. Sunan. Sunan yang di Solo itu sunan apa guys? Lulu nih. Oh, tempat saya kan di Gunung Jati ya. Sama ada Kali Jaga. Oke. Oh. Oke, okay. setiap perausal. Kita malam hal yang berbintang. Kita ke objek wisata yang kedua. Yaitu... Kasunanan Solo, Kasunanan Surakarta. cuma kesana ya, Probodan. Ini ini cuma di luar doang, ini satu kesian banget ini. Jauh-jauh dari Malang, cuma di luar doang, gelap lagi. Tolong developer ya, Maleo. Ini kasih lampu di sini nih, ini malam gelap ini. dia horor ya Mati. gelap karena saya dia gelap nih. dunia nyata saya fobia gelap guys. oke udah joget aja lah menghilangkan rasa ini rasa seram ng dan ngantuk <laughs> bulannya itu bersinar banget dengan bus, tulisan youtube adit karun panjir sagitarius oke langsung aja lah langsung Bali lagi, kembali lagi ke Malang. Oke, skip. Nah. Up, ini di lantai 2 pas ada orang lagi nih. Tuh, kan, nah, cuma duaan. De, enak kalau kayak gini 2-an kameranya. Apa -apa, Tuh, ini lagi. Oh, pop, pop, pop. Ini negara paling semrawut di Asia, nah itu yang saya maksud. Oh. Oke, disini belok kiri depan. Oke, oke, saya mau ambil kaki gini dari lantai dua ya. Nah, Kalau ini dekat perang terbang. 10 liter solar, mampir ya. Oh, Gedi, mampir. Kalau boleh ke mampir. ada SPBU mampir. Jalanan mulus panjang. Oh, Jangan dulu. на трале. Это я обожаю. И не бей. Вот так-то платно бомба. А я не kita 40 liter ya 3-14 liter sudah cukup kali ya oke oke lanjut kita pakai si ini ini mawarli jadi di jalan keselamatan sampai tidur salah utamakan keselamatan bukan kan kecepatan keselamatan. utamakan keselamatan bukan kecepatan oh iya oke sekarang kita okay. ke libur cuti-cuti perjalanan berangkat ya itu pindah lagi kota lupa paci, apa pacit apa lagi Oh, saya bakal lagi. Ini waktu di... Apa tuh yang jalan ini Apa itu memang hanya... Apa sih? 5 detik kayak bilang tentang shooter gitu. terus dadang lupa nih, galak-galak harus seperti itu ya lupa banget saya kadang-kadang menemui es air dengan menetek manis dengan bikin diabetes bikin ikan juga guys jadi jangan terobankan hmm. hmm. jadi saya juga stopless sendiri anis banget bayangnya gitu ini, ini ini ini ini ini ini dari awal Core okay. Itu kok tulisannya ini ya Blur ya oh, Yang jadi ini ya Jad Bush Jad jatbus Uh, entang, entang, entang, entang. Ini ada aja uh. Kalau buntung aja oh, ya. Pick up uh, Nomor 2 nya gak enak hmm. Bawaan ya Di aplikasi maker Kalau kau bikin sendiri Telolet maker dari maleo juga, bikinan maleo juga Sama Detelopernya sama ya, Suara 45 literan. belok kiri ke arah Mercali, Jakarta, Jakarta. Duduk di muka toko sembilan dan toko star dan kali di bawahnya. Di parto kauang kota, kelahiranku itu kota di kakiku. Ciremai, eh, oh, oke. Okay. Yeah, suaranya suara nggak enak, Selang jangan coba-coba saya guys, nyanyi ya. Audience pada kabur, tuh. Audience pada kabur, ya. Oke. <coughs> Oke. Okay. Okay. Ini di belakang saya ada ini ya. Benar, iPhone konten yang paper craft, <laughs> awet guys. Jadi panjangan, nanti. Ini, itu. Di atasnya itu orang utan. Paper craft orang utan. Saya benar pengen bikin lagi tuh konten paper craft ya. Saya harus bikin dulu intronya setiap konten itu. intronya masing-masing ya. Walaupun saya udah bikin intro global tuh yang memanah ya, memanah terus menancap di tulisan subscribe tuh. Okay. Itu kan buat konten itu, masih ini, traveling. <laughs> Oke, okay. saya lagi buat intro game ini tapi belum jadi ya guys. maaf nih guys ya. Mudik ya, seorang Sagittarius itu sangat mudik, mood mudan ya. Moodnya gampang berubah, labil. Ya, serius. Saya sebagai satu dari jodiak sekitarnya, yang paling labil. Ini udah cuma masih labil Ini nih, nah ini nih. Yang dimaksud saya nih. Ini, ya, di sini nih. Nih. Apa nih? Coba kita lihat. Tugu. Apa tuh? Tugu Putih tugu Pal Putih bukan Malioboro ya? Oke, ini yang saya maksud, tugu Oke, oke, oke, seribu doang ini Harus dibayar sama ini, ini Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oh. Oke, okay. setelah nggak ada ya, aman tuh. Tembus udah 4.500 jam ayam. Tinggal subscriber doang sebenarnya. Gitu, gitu. Konten apa ya Konten apa sebenarnya sangat disukai para penonton guys. Tulis di kolom komentar ya, mungkin saya akan buat tuh gitu, konten saran channel kalian yang saya bisa saja dan tidak membayakan nyawa saya ya dan tidak membahayakan nyawa orang lain juga. apa nih kaget saya. aduh malam-malam ini, Iklannya kayak gitu. aduh. oke. Okay. oke okay, oke okay, oke. Okay. pakan. ini gak apa? rute panjang masuk ke gedung pandian. empat oke okay. ya. Yeah. Amun tadi putar, amun tadi puter kan uh, kebakar meureun mah. Kebakaran meren, ini. Bahasa daerah keluar ya. Oke. This speed nih. Capek. Kayak lagi. Ah, ini dia. Empit, masa jalannya takut ada kendaraan nabrak. Enak nih. Hmm. Oh, sorry. sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Nub lewat, nub lewat. Seorang so, nub lewat. Okay. <coughs> artnya alat streaming harian juga bisa ya, sebenarnya sih. konten apa gitu? Lab streaming harian, nar saya tidur. Aduh... <laughs> Belum eh. nungguin apa? Belum nungguin dong nanti. Ya, Karu-karuan ya, selimut kemana, guling kemana, bantal kemana, badan posisinya berubah-ubah ya, penuh dengan gaya action tidur aja itu kaki kemana, tangan kemana tidur tuh yang kayak kayu aja gitu harusnya tidur mana mana tangan kemana kaki kemana aduh sor ah terpaksa ah, aja kita derek aja biar menghilangkan kendaraan itu oke okay. apa nih vlogger ngerekam ya jadi kayak ini vlog busplog oke okay. ya, lihat belah kiri eee ini kam jalan dia hep oh iya stabil dong stabil dong uang eh masih ternyata masih iya ternyata iya lagi gaspol ya ini ada delapan ratus ribu gara-gara bayar derek sama beli bensin, beli solar ya gara-gara bayar derek sama beli solar oke oke aduh aduh okay. sorry, sorry, sorry sorry sorry Check jangan remikan aku sorry sorry pang gara-gara lagu itu tuh ya teman-teman saya pada ikut bikin konten lipsing hehehe gara-gara Sinta dan Jojo pelopor YouTube lipsing tapi kenapa malah Atalino ini yang nomor satu? Karena, karena dia bikin youtube-nya orang pertama di indonesia, gitu mungkin Bang Atta dia sama saya tuan mana sih sebenernya Bang Atta aja lah, walaupun dia lebih muda mungkin Bang Atta ya Bang Atta hari ntar oke oke oke oke saya kepoin dong dia kelahiran tahun berapa, di? maaf ya sebenernya bukan orang kepo tentang hari kelahiran orang lain. Tapi saya sangat kepo dengan judiak mereka. Terus sangat seneng nih gitu, ya, masing judiak. Aduh, yang katanya nih ya, yang katanya kita harus cocok sama oh Gemini Aries ya, Libra tanya, itu cocok nih, itu tuh hebitarius ya sesama jodiak api kan jodiak udara tapi yang saya taksiin itu lagi jodiak air guys ya cancer <laughs> cancer oke karena cancer itu Dia sangat cinta ini rumah. Sangat cinta keluarga, cancer Oke. Saya malah konten ini sih, malah ngebahas astrologi. malah ngebahas Zodiac, astrologi. Aduh. Mari kita lurus aja di sini. Oke, okay. nah, terima Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, nah di sini nih oke, nih oke, rojo jalurnya ekstrim panjang dan ekstrim. pelan, pelan, pelan, pelan, oke, okay. lihat tuh di mapnya, uh, gila, jalannya -jalan berkelok-kelok ya, oh. oke, okay, pelan-pelan, waduh, ini berarti udah tengah malam banget di game ininya ya, okay. Lengkut, aduh bayar lagi, gak apa-apa, habisin -apa. aja uangnya, derek. Nanti juga balik modal ya, pas itu ngangkut di balik modalnya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, yang kayak tadi, langkut. Aduh nih nggak dirojo oh, sudah sudah belum melalui konten sebelumnya. Nah, apa lagi nih bisa mundur? Oh tapi bisa maju. Oh itu sulit banget. Tidak. Ah gini aja lah kelihatan guys. Nggak bisa Maju Nggak bisa. nah Lagi bayar derek Oke Selagi uang masih ada Bayar saja derek Hanya Jangan noob berkendaranya ya Nanti kayak saya lah. Bayar terus derek Aduh Padahal bisa sih nonton iklan ya, tapi... Banyak kan endorse dong. Ini kok nyangkut terus ya? Lihat nyangkut terus, lihat. mundur nggak bisa. R kan mundur tapi nggak bisa. Wah kacau. Oh, bisa guys ternyata bisa sayangnya ada aja nggak sabaran lah. Saya rasa di kamar itu mundur. Karena jalannya menutup ini. apa? Menurun ya menutupnya. Ambil kiri habis kalau habis langsung d. Nah itu. Eh ubah kameranya pagi itu tadi, sabar ya, mundur sabaran sih saya tuh eh, ya, ya, pelan-pelan, pelan-pelan, ke jurang palang turun kita turun lagi kita naik lagi ayo ayo gambar gambari ah oh di sini lagi sih aduh. kacau ini pelan, pelan pelan tuh gak usah digas kali ya pelan pelan pelan, pelan. Pelan-pelan, beneran. -bener Oke. Okay. bukan saya yang bete banget. Mau <laughs> ini pelan-pelan tempelado oke tadi misalnya oke ah sorry sorry sorry sorry sorry, okay. sorry.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 sudah kuduga di sini saya kesulitan di sini ya trek seperti ini sulit Oke, uh. oke. Okay. Oh. Okay. Uh, masih panjang jalannya berkelok-kelok masih panjang. Oke, okay. nah ini sudah mau keluar berarti, kawan. Sampai jembatan ini. udah mau keluar map. Belum uh, jurang dia. Uh, jurang. Hmm. nah, Oke. Okay. Yang keluar juga dari jalur. Menyalah ya. Oke. Tolong aku. yang hitam nyangkut aduh makanya pelan-pelan oh, motor eh, mobil, mobil jangan ini galu galan ya udah e e Nah, e e Beratin saja ya, urusan sangat panjang ke ruangan di. gua nggak ada tulisannya. nanti lo nggak salah ya, nanti lo tulung aku tulung aku tulung isi aku aku minta tulung Tunggu aku si Agung minta tolong, tolongan si Agung Oke, ini suruh blok sini ya. Ini, kamu, tuh gini nih, katanya. Oh, harus si aku harus ada sih ya. Oke, harus ada sih. Thank okay. you. 14 meter. Oh, satu ini lagi, Tunggu -tunggu lagi. Ini dia. Aku sampai Isi 10 liter aja Dimulai dari angka 0 ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke. Okay. for wow. so bengkel so uset wow habis ini sampai aduh Kan aku awal kali ngomong kita baru mulai dari ini. Katanya, belum Sampai aslinya guys gitu. ya sampai pagi guys sampai pagi di dunia ini nih, nih, nih. simulator Indonesia bus, bus, bus, bus, sampai pagi guys lihat tuh Pulau Ngagung Kita ke tujuan terakhir Malang eh, ini Kaget aja nih ini Kaget aja nih iklan nih Oke. Apa harus kayak gitu sih Kalau lihat iklan itu kayak youtuber yang Orang mana tuh yang Tadinya mukanya nyeremin jadi cantik gitu Kan ada tuh Siapa namanya youtuber Nongol tuh di beranda saya tuh Berarti dia sudah sangat viral guys sudah sangat direkomendasikan oleh YouTube, ya, nampil sih. Oh, oke. Okay. Eh, ngapain udah drip sih? konvoy, konvoy, oops, eh, waduh, sedikit lagi, oke. hei pagi sudirman mall, sudirman hei lewatin kampung pelangi ya pulangnya sih tadi berangkat kan enggak uh, tujuan ke sini belum nih tapi sering dilewati di kota sebelumnya ya Cuma lewat doang. Okay. Oopsie oops. Sibuk sih, gini. Aku sih tuh, aduh, rusuh banget nih. Itu dalam belas liter udah mau nyampe, tapi guys, lihat di depan belok kanan nanti. Oke, bantu, bantu tadi. Oke, nah, jadi lagi Ini Nah Oke, belok nyampe, alhamdulillah ya, walaupun tekor tadi bayar mobil derek banyak banget, berapa ratus ribu itu, dua puluh dua Ah, oke skip aja. Nah, uh lihat, mulusnya dari seratus ribu jadi dua ratus ribu, gak rugi tadi ya. Bayar mobil derek banyak itu nggak rugi. Éh. Oke sekian terima kasih ya Salam AKF Adit Kauruddin Fajrin Sagitarius ya? Terima kasih telah menonton Untuk konten Bus ID Minggu ini Habis guys Mungkin saya akan lanjut menggambar Intro Untuk konten Youtube Gaming Karena gak cuma konten gaming saya Nge-live Karena kalau nge-live kan gak ada ini intronya Oke <cont��> <Contotalcekt rapid laughing> terima kasih